Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pemirsa semuanya mitra budidaya ikan gabus dimanapun Anda berada jumpa lagi di channel dunia budidaya ikan gabus Kulon Progo teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman semuanya pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya sehingga Selalu lancar aktivitasnya, juga lancar budidayanya, tentunya untuk teman-teman semuanya. Oke ya, teman-teman semuanya, tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dunia Budidaya Ikan Gabus, silahkan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, ataupun subscribe-nya. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita sharing ya, teman-teman semuanya, untuk cara memberi pakan ikan gabus besar ya. Tentunya juga macam-macam pakannya ya, nih, tentunya teman-teman semuanya, untuk ikan gabus yang besar bisa dikasih pakan uh, ikan ya, ikan apapun ikan bisa ya, daging juga bisa, usus bisa ya, teman-teman semuanya, atau dikasih katak sawah, <tuh> ya, kata sawah juga bisa, ya, dikasih katak sawah juga bisa ya, teman-teman semuanya, tergantung nanti di Tempat teman-teman semuanya, yang ready apa? Yang ready apa? Itu ya teman-teman semuanya. Kalau di sini, dikasih pakan katak, ya, katak sawah, kodok hijau. Ya, teman-teman semuanya, dari di setor ya, di story ya, per kilo 25.000. Kalau harganya, di sini. Di story dari Kebumen, ya, diantar sampai tempat, ya, di CV Minajail Star ya. Untuk kebutuhan, untuk pakan indukan, ya ikan gabus yang di pembibitan, ya, untuk indukan di perharinya bisa 4 sampai enam ekor, ya, untuk pakannya, untuk induan. Ya, kalau di kolam, uh, kolam besar, ya, dicampur, ya, 500 gram up, ya, itu nanti, eh, uh, melihat, ya, melihat kondisi ikannya masih mau makan atau tidak kalau enggak ya sudah diselesai ya udah cukup nanti bisa dikasih makan lagi oke ya teman-teman semua ya. ya kita lihat kasih makan ya, seru ya seru meriah lahap makannya sampai lompat-lompat ya kita gitu ya teman-teman semuanya jadi minimal dalam satu hari dikasih makan sekali kasih dalam kolam kandang seperti ini ya kalau di indukan itu empat sampai enam ekor per gitu ya teman-teman semuanya makan bebas daging boleh ya wah ini nih sharing hari ini ya, jumpa lagi di video berikutnya dan ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh